Wah, halo teman-teman Oke balik lagi bersama truk Mang Asep teman-teman Lihat truknya masih kosong Seperti biasa kita akan cari mainan teman-teman Wadidaw Ayo bantu Mang Asep untuk cari mainan ya Yang semangat teman-teman Mantap Sebelum itu seperti biasa teman-teman Markimol Mari kita mulai Wahai Ayo teman-teman kita cari mainan Mantap Apakah ada teman-teman Wah mana ya teman-teman Wah teman-teman lihat Wadidaw Kita menemukan satu mainan teman-teman Kita ambil teman-teman Mantap Lihat apa yang kita temukan Betul sekali. Ini truk molen, teman-teman. Mantap. Oke. Kita langsung angkut saja. Wadidaw. Kita cari lagi, teman-teman. Tuh, teman-teman, lihat. Lagi-lagi kita menemukan mainan, teman-teman. Ayo kita ambil. Wadidaw. Weleh, weleh, teman-teman. Ternyata... Kita menemukan truk sampah teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw. Langsung saja kita angkut teman-teman. Mantap. Wadidaw. Oke kita cari lagi yang lain teman-teman. Wah. ya teman-teman. Wahai. Kita menemukan lagi mainan. Mantap. Kalau yang ini mobil box teman-teman Mantap sekali Ayo kita simpan saja Mantap <tuh> Aduh sampai batuk teman-teman Saking semangatnya Mantap sekali Ayo kita cari lagi <tuh> Batuk lagi teman-teman Nah Lihat teman-teman Kita menemukan truk Derek Wadidaw Mantap sekali Langsung saja kita simpan ya teman-teman. Oke, truk yang ini sudah penuh teman-teman. Ayo kita cari lagi. Mantap. Pasang mata kalian teman-teman, lihat. Wadidaw. Lagi-lagi kita menemukan mainan. Wah, keren sekali. Ada mobil kebakaran teman-teman. Iya betul mobil pemadam kebakaran Langsung saja kita simpan Mantap Tuh teman-teman Ada mobil apa ini Mantap Warna pink Ini mobil ambulan teman-teman Mantap sekali Langsung saja kita simpan Wadidaw Wow Lihat ada dua mobil lagi teman-teman Oke, kita ambil yang warna biru Mantap Wadidaw, ini mobil polisi Teman-teman, lihat yang suka hilang kita di jalan Oke, kita ambil saja teman-teman Mantap, betul Wadidaw, ini warnanya mencolok sekali ya teman-teman Keren, mobil beko Wadidaw, mantap kita langsung angkut saja teman-teman. Mantap sekali. Oke. Mobil yang ini sudah penuh teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw. Wow. Ada anak ayam teman-teman. Wadidaw lihat. Ada tiga anak ayam teman-teman. Mantap sekali. Ayo kita simpan. Dan kasih makan ya teman-teman Mantap Wadidaw Wow Kita menemukan lagi anak ayam teman-teman Wow lucu-lucu sekali Ayo kita simpan teman-teman Mantap Kita masukkan ya teman-teman Wow Apakah ada lagi teman-teman Ternyata masih ada teman-teman Mantap sekali Wadidaw, Aduh, ada empat anak ayam teman-teman, mantap, ada yang warna kuning, warna putih dan warna biru, mantap sekali, ayo kita simpan Wadidaw, lihat teman-teman, hari ini kita menemukan banyak sekali mainan teman-teman, wadidaw, terus support channel ini ya teman-teman Oke biar kita semakin berkembang Oke buat kalian yang belum subrek Silahkan subrek dulu teman-teman Biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman Mantap